makanannya boleh nggak lapar banget kak dari kemarin belum makan. dari Binjai. Hmm, mau ngicipin makanannya boleh nggak? Laper banget, Kak, dari kemarin belum makan. Oh, Oke. Okay. Nggak mau duduk situ, Kak, takut kotor. Oh, apa-apa. Aku dibawa aja nggak? Nggak, apa -apa. nggak apa-apa. Nggak, apa-apa, Kak. apa-apa, duduk aja. Udah terbiasa kok, Kak. Nggak, um, mau makan apa? Aku pesenin. Jangan, Kak, nanti Enggak. aku ngerepotin. apa-apa. Oke okay, di situ James tuh. Aku makasih banyak udah dipersilakan duduk di sini tapi T -t tapi ya, jangan di sini, jangan di sini, jangan duduk di sinilah. Enggak apa-apa, Ayo, nah, duduk di sini ya. mau. Gak punya uang kak jadi aku kerja kayak gini iya udah duduk aja kak belum makan kak belum makan kak iya udah nggak apa-apa aja ayo yuk makan yuk mau makan apa aku bayarin nggak apa-apa ngerepotin -apa. jadi iya nggak apa, -apa nggak apa, apa air putih aja paling kak ya udah kak. Yaudah, ayo ayo aku seneng ya sekarang ya aku seneng kali serius aku seneng ya tapi bohong Jir, hujan, <tuh> oh. hujan, bisa kau berhenti? Bisa. Langit? bisa kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat. <tuh> I, basah, basah, <tuh> ampun. Ya, iya iya, mau makan apa? Hmm. ayo makan yuk enggak kak aku habis ini mau pergi kok enggak enggak enggak, enggak. mendingan kakak sekarang di sini kita makan bareng oh. yuk aku mau ucip itu aja oh, kak, okay, lapar ya, banget enggak apa-apa kakak enggak jijik sama aku? enggak jijik ayo kapan mau disuapin dong ya? Enggak tahu salahku, aku muter-muter ah. aja. Iya, ya, ya Kakak masa enggak oh. tahu sih asal dari mana. Aku tuh muter jauh, muter terus. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter, ya? Oke. Okay. Pemuter. Pemutar. Pemutar. Pemaju. Pemundur. Pemaju. Pemundur. Mau ke mana-mana, Udah, mendingan Kakak dulu -duduk di sini kita makan. Terus nanti aku beliin baju buat Kakak gitu. Biar Kakak kayak gini kita potong rambut Di gitu. sini aja. Mm -hmm. Yuk. Nanti kita ke mall gitu, kita potong rambut. Mau gitu. emang sama aku kayak ya, gini. Kenapa? Yang penting Kakak ganteng. Kenapa Kakak mau ngerawat aku kayak gitu? Ya biar nggak kayak gini. Biar kep gitu. Padahal kakak kalau enggak kayak gitu, paka, ya janganlah. Nanti kita potong. Dia kan. kayak anak-anak zaman -anak sekarang. <SILENCIO> ngerepotin jadinya bukan kan. Iya, enggak ngerepotin. Ayo. Enggak, enggak apa-apa, Kak. Kakak namanya siapa? Aku uh, Adinda. Adinda? Iya. Oh, paka siapa? Aku Zan. Siapa? Zan. Dan... aku ada lagu nih buat kakak. Oh, apa, apa, apa? Dinda jangan marah marah. Dinda jangan marah marah. Takut nanti lagas tua. Karena setia orangnya. Itu lagu yang lagi viral. Kan? <tuk> yang lagi viral itu iya. ya. Makasih oh, oh. udah makan. makan Yuk di sini aja kan mau ya udah kakak gak mau makan. Beneran, kak? Iya, buat Ini banyak banget loh, kak. Buat Alhamdulillah, ya Allah, kak. Kakak baik banget. Aduh, kak. Ini aku gimana cara ngembalikan uang ini? Gak usah. Gak usah, gak usah. Gak usah Ikhlas. Ikhlas. Yang penting kakak bisa dibalik nggak lucu biar kakak bisa ngekos di daerah sini gitu biar bisa beli handphone buat ngabarin keluarganya tapi ini nggak segini juga kak yang apa -apa. apa apa tuh kakak emang biar terbaik kakak Kaka udah nikah belum kakak udah nikah belum nah, udah aku titipkan dia lanjutkan perjuangan untuknya. Oh udah. Udah. oh udah. pernah udah. pernah. Sekarang Tapi belum. Tapi sekarang belum. Kalau sama aku mau nggak? Iya nggak apa-apa, asal kakak. Sukses. Oh gitu. Wih, kakak mak. <laughs> The best lah kakak, aku kayaknya baru nemu satu orang deh kayak gini Kayak gini gimana? Ya kayak kakak gini Kenapa? Terlalu indah untuk dipandang, terlalu baik untuk dirasakan uh... Pokoknya the best in the world Wow hai, oh, Ini... Ini rada grimis kakak gak mau ke dalam. Gak bisa ya kita gak mau ke dalam? Tapi aku gak mau nanti malah dimarahin Udah gak akan siapa yang mau marahin Aku marahin balik Aduh Mataku sakit banget kak Aduh kak Maafin kak Oh iya iya ya. Ini pan kayaknya yang kena air ya. Hah? Ayo. Ini hujan, dalam? Kak, aku bantuin ke dalam ya? Iya, yuk. Ke dalam ya? Tuh. Nggak, nggak, nggak usah. Aku Yaudah, aja, Kak. Yuk. Aku, aku aja. Yaudah, yuk, yuk. Kakak mah cewek, kasihan. Iya, enggak, enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Ganggang-ganggang aku Ini ada seponya, Hah? nanti basah iya, apa -apa. sama aja kan kira sama sama manusia. Kain. Makasih banyak, Kak. ya iya. Aku jadi ngerepotin banget nih. Kenapa? apa-apa Kak kamu makan apa Kenapa? Kenapa? Kenapa? mau Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? aku Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? apa Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? aku baru Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? kok rasanya gurih sih Hah? gurih banget Iya. Gurih. tapi ini kemanisan loh manis hmm? namanya ini manis enggak ini sumpah kemanisan banget Itu bisa kayaknya aku makannya ngelihat kamu jadi bener banget aku boleh minta instagram kamu? boleh apa? adindacristi adindacristi? ya. aku panggil Dinda ya? iya Dinda kamu jangan marah-marah ya? iya aku gak marah-marah kalau kamu nanti takut cepet tua iyalah soalnya kanda pasti setia orang Oh setia emang ada setia? ada dari mana? setiap tikungan ada oh. Nanti aku buat beli makan ya, iya, ini beli. bisa Ketika lama beli. banget loh Iya, nggak apa-apa Aku nggak apa-apa, berarti istirahat dulu ya, nggak iya, mulu Yang penting apa? kan uangnya halal Iya, halal Yaudah, Yang penting kakak bahagia Aduh, apalagi sama kakak mah pasti bahagia Aduh <laughs> Cowok mana yang nggak mau sama kakak? Ais Neng, ini payah Ini lagi lah Lebih pedes Ya, pedes. Pedes ya? Iya pedes, kau tahu? Kau pengertian banget. Iya dong harus. Alhamdulillah keisi kak, udah lumayan keisi. Nanti di luar aja. Udah kayak, aku harus pergi dulu. Jalan-jalan lagi. Ya. Kamu juga baik, baik ya? Iya. Kamu juga baik-baik ya? Satu titipan botong Jangan lupain keberadaan di sekarang. Ayo Kak, makasih